Oh, oh, oh. udah sampai geng, sarapannya sudah diampai nasi lemak wow ini di Indonesia jeneng. nasi hidup nah, kurang lebih ini kita buka wow sarapan ini singa, geng. wow warna hijau geng, nasi geng. ini geng iki paru iki paru, telur, teri nah. wow bukaan saja geng, Oke, geng, geng gang, gang. Oh. tau kan jel geng. tau kan <laughs> Mendek. <tuk> Aku janji ya, Hah? ini enak Eh, pulpak. Lain 嗯<咳> Kalau ini kucing sebelah ndi? campur nang iki ya. Iku campur Abe parung nukum mau perangin gitu. Api lagi mau juri-juri, Api, pipi Ini pipi <coughs> 제�ira sama lalu berang yaaah maka paru ada hmm. ya? paru terusnya gosen gak hmm. terang gak dari apa? apa nih? tuduh aku nggak pernah terjual, apa? tadi kamu ngono, kamu <tuk> tak bukan. <tuk tangan> Oke, okay, sampai ini keharapan nasi lemak kembali lagi di channel Mama ma, ma, Makan Gede